Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Fajr Official 2022 di Ruang Hukum Kemarin kita sempat membahas tentang salah satu pendekar hukum Yang sangat terkenang namanya dan harum juga namanya dan sangat melegenda Yaitu Bapak Baharudin Lopa Untuk kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh Dan saat ini ada sebuah penegak hukum yang namanya juga gak kalah harum dengan Bapak, -Bapak Baharudin Lopa Siapakah beliau? Kita pasti pernah mendengar nih jokes dari... Presiden kita yaitu Gus Dur atau Abdur Abdurman Wahid, beliau pernah mengatakan bahwasanya polisi di Indonesia itu yang jujur cuma tiga. Yang pertama ada polisi tidur, yang di jalan hanya tidur doang tuan. Tetap, yang kedua ada patung polisi yang berdiri tegak, sangat disiplin. Dan yang ketiga adalah jenderal hugeng lah. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu contoh yang mungkin 11-12 sifat kepribadian, kedisiplinan hingga kesederhanaan seperti Bapak Bahardin Lopa. Inilah dia, Bapak Jenderal Hugeng Untuk video kali ini, saya akan membuat menjadi dua part Karena saya akan menjelaskan lebih detail Dan di part pertama ini, saya akan menjelaskan tentang awal mula beliau lahir Hingga beliau menjadi Kapolri yang kelima Yang seharusnya menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini Dan tekan tombol lonceng untuk bersama-sama kita kembangkan channel youtube ini Oke guys, kita akan bongkar Kisah dibalik kesederhanaan Jenderal Hugeng di bongkar tuntas. Hugeng Iman Santoso. Hingga sekarang, sosoknya masih dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Berbagai jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga orang nomor satu di institusi Bayangkara. Namun, punya kuasa tak berarti membuat hukum gelap mata menyelewengkan wewenang mengambil yang bukan haknya. Ia memastikan tidak ada anggota keluarganya yang menggunakan fasilitas negara atau menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat untuk kepentingan pribadi. Waktu pensiun dari Kapolri misalnya, Hugeng bahkan tak punya rumah dan kendaraan. Untuk menambal perekonomian keluarga dari uang pensiun, Hugeng mengisi waktu dengan berjualan lukisan, menjadi penyiar radio dan penyanyi. Di luar itu, ia juga terlibat aktif dalam kelompok Petisi 50 yang kritis terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. 14 Juli Hugeng wafat. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tonjong Depok karena menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Di Batu Nisan Peristirahatan terakhir untuk pertama kalinya, nama Hugeng ditulis lengkap, Hugeng Iman Santoso, sebagai simbol keberhasilan manusia menjaga iman yang sentosa. Oke, okay. Jadi Bapak Hugeng ini memiliki nama lengkap yang dimana kita sering manggil Hugeng ya. Tetapi sebenarnya beliau ini memiliki nama lengkap. Yaitu bernama Bapak Imam Santoso. Terus dari mana nama Hugeng tersebut? Diambil dari kata Google Hugeng yang berarti gemuk. Karena di ke kecilnya beliau ini orangnya sangat gemuk. Maka dipanggil Hugeng ketika itu. Beliau memiliki bapak dimana yang bernama Soekarjo Karjo Hadmojo. Berasal dari Tegal. Seorang jaksa di Pekalongan dan ibunya bernama Umi Kulsum dan Jendralo Gengwi juga lahir di Pekalongan juga jadi ini dari keluarga Pekalongan ya mungkin Pekalongan ini masih sejenis dengan daerah Pemalang dan Tegal yang berbahasa Ngapak seperti itu beliau lahir tanggal 14 Juni 1921 dan beliau memiliki dua adik perempuan yang bernama Titi Sujati dan Sujadmi. Di balik Hugeng ingin menjadi seorang polisi, ternyata ada satu orang yang membuat beliau terinspirasi menjadi seorang polisi, yaitu teman ayahnya sendiri yang bernama Ating Natadi Kusuma Lah itu, jadi ternyata di balik beliau pengen menjadi polisi ternyata termotivasi oleh temannya ayahnya sendiri yang seorang polisi juga yang bernama Ating Natadi Kusuma Lalu ketika SD beliau Jenderal Hugeng ini bersekolah di GIS. Wulens Insland School di Pekalongan Jadi ini sekolah Belanda seperti itu ya guys ya Seperti sekolah, uh, sekolah Belanda Wulens Insland School Sekolah Belanda di tahun 1930-an Dan beliau dulu setahun 1934 Lalu meneruskan di sekolah SMP Yang dulu namanya bukan SMP guys Namanya Mulo Jadi zaman itu tuh masih terjadi oleh Belanda ya kita ya guys ya sekolah Beliau ini sekolah di Mulo Yang kepanjangannya adalah Mir Utgebrit Ledger on the Wix. Dan beliau juga sekolah di tempat yang sama yaitu di Pekalongan selama tiga tahun Lalu beliau menuskan sekolah ke SMA nah, Sama dulu gak ada SMA, adanya namanya AMS LJ Mini Middle Bear School Dan itu sekolahnya ketika itu beliau gak di Pekalongan lagi Tapi beliau sekolahnya di Yogyakarta Jadi ketika SD dan SMP itu di Pekalongan Ketika SMA beliau sekolah di Yogyakarta nah, Jadi ketika tahun 1910 akhirnya beliau lulus Dan beliau melanjutkan sekolah hukum yang bernama RHS Hook School de Batavia ini adalah tempat pertama kali penggunaan istilah pengantar ilmu hukum digunakan tetapi dalam bahasa Belanda inilah namanya sekolah hukum di perguruan tinggi hukum di Batavia yang kita kenal sekarang dengan nama Jakarta sebenarnya anggota keluarganya ini tidak menginginkan Pak Hugeng ini untuk sekolah di hukum banyak keluarganya menginginkan Pak Hugeng ini sekolah untuk menjadi PNS dan ketika itu sekolah PNS, perguruan tinggi PNS itu namanya adalah MOSFIA Aplauding School for Insolence and nah, itu. tapi Pak Uggeng malah memilih ingin sekolah di sekolah hukum di Batavia yang saat itu bernama RHS. Dan beliau, ketika itu aktif dalam organisasi, kita tahu bahwasanya organisasi saat ini itu banyak banget, mulai HMI, lalu ada Senat, ada DEMA dan lain-lain. Beliau juga dulu ikut, mengikuti organisasi yang ketika itu di zaman Belanda bernama UNITAS, itu di showroom Indonesian SIS, nah, disingkat dengan UCI lah mulailah di organisasi ini beliau mulai bertemu dengan para tokoh-tokoh yang terkenal di zaman itu seperti Subarjo Sastroatmojo, Subandrio, Umar Sunaji, Carol Saleh hingga Hamid Al Al-Qodri. Lalu ketika itu pas banget ketika bulan Maret tahun 1942 akhirnya Jepang menduduki Hindia Belanda, menduduki Indonesia, guys maksudnya kan dulu kan namanya Hindia Belanda. Awalnya hugeng merasa lega nih lega kan, tetapi sayangnya Ketika beliau itu saat, saat sedang kuliah di sekolah hukum di Batavia, ternyata ketika Jepang datang, sekolah ini pun ditutup oleh pihak Jepang. Akhirnya sempat di sini terjadi vacuum of power bagi keluarga Hugeng. Dan ketika itu Hugeng memutuskan untuk kembali ke Pakalongan dan menjual telur dan buku sekolah bahasa Jepang. Bayangkan sekolahnya gagal dikarenakan Jepang datang dan perguruan tingginya itu ditutup oleh Jepang. Sehingga beliau kembali ke Pekalongan untuk menjual telur dan buku belajar bahasa bahasa Jepang ketika itu. Dan ketika itu beliau tidak hanya jualan di Pekalongan, beliau juga datang ke Tegal, ke Semarang, ke Pati. Dan beliau ketika itu berjualan bersama temannya yang bernama Suharjo Surjo Broto di Semarang. Ketika beliau sedang berjualan, akhirnya beliau bertemu dengan teman, salah satu teman beliau dan beliau ditawarkan untuk bekerja di stasiun radio yang bernama Hosokiyoku milik Jepang. Dan ketika itu alhamdulillahnya beliau ini diterima, mungkin gara-gara keloyalannya, kesederhanaannya dan sopan santunnya kan dia orang Pekalongan juga. Akhirnya beliau diterima dan mulai bekerja di sana. E, mungkin beliau ini dan bekerja di sana hanya sebulan jaraknya. Setelah bekerja sebulan di sana, akhirnya beliau mulai mendaftar ke pembukaan khusus polisi di pekalongan. lah inilah mulai awal beliau masuk ranah polisi karena kegagalan kuliahnya di RHS. Nah akhirnya beliau mulai jual telur sampai beliau menjadi penyiar radio dan akhirnya beliau mulai masuk ke pendaftaran masuk polisi. yang ketika itu beliau nomor, nomor ke dari 130 pelamar saat itu. hingga akhirnya beliau akhirnya bergabung ketika itu di Marshall General School di Military Police School Fort Gordon Georgia Amerika Serikat bayangkan di zaman 1940-an beliau udah bergabung dengan skuad Amerika Serikat di Marshall General School bayangkan keren juga tuh kan akhirnya beliau setelah mendaftar uh, bergabung dengan militer Amerika Serikat yang bernama Fort Gordon di Georgia saat itu akhirnya Hugeng mendaftarkan ke kursus Koto Kaikatsu Sugako kursus bagi siapa saja yang sudah terlatih di kepolisian. Berarti udah terlatih nih di kepolisian udah mendaftar nih. Tapi ada lagi satu jalan khusus yaitu kursus agar mungkin bisa naik lagi pangkatnya kan. Nah, seperti itu. Artinya sebelum lulus Sugeng dan kawan-kawannya akan kira naik ke posisi yang lebih tinggi yang bernama Junsan Bucho. Jadi Junsan Bucho ini adalah salah satu tingkat di mana kalau kita sebut sekarang itu namanya Sersan Polisi. Beliau nih mengiranya beliau ini akan naik ke Sersan polisi ternyata ketika beliau ikut kursus ternyata beliau malah di bawahnya sersan polisi yang bernama Minarai Junsan Bucu yang berarti aib aibtu nah, mungkin saya kurang tahu ya tentang pangkat-pangkat gitu kan yang penting di awalnya dia pengen jadi sersan ternyata ketika beliau masuk ke kursus ini malah jadi aib aibtu ketika itu dan akhirnya karena nggak terima kan temen temannya Pak Ugeng ini akhirnya protes ke Jenderal Harada Angkatan Daratnya Jepang ke 16 saat itu. Nah, akhirnya dari jenderalnya menenangkan bahasa santai-santai-santai. Pada tahun 1944 akhirnya Hugeng dan tiga temannya yang mendaftar itu ditugaskan untuk menjadi bagian keamanan polisi di Semarang yang bernama yang bu, nah, jadi kita beralih ya, dari awal-awal tadi itu banyak banget bahasa-bahasa Belanda. Ketika beliau udah jadi polisi, karena jatuhnya pemerintahan ke Jepang, maka banyak banget istilah-istilah Jepang yang belum kita ketahui. Mungkin bisa cari sendiri di Google dan mungkin kalau ada salah silahkan komen di bawah ini ya. Dan ketika itu Hugeng dan temannya Sunarto menduduki uh, jabatan Koto Keisatsuka lah. Bagian intelijen nah, ba jadi beliau ini mendapat jabatan, ya, kan? di Semarang menjadi, uh, menjadi keamanan. Dan di samping itu, beliau di bagian keamanan ini, ini bagian intelijen yang disebut dengan Koto Keisetsuka. Sedangkan teman yang lagi yang duanya itu, Noto dan Sutrisno, itu menjadi Keimuka dan Keizaka, yaitu urusan umum dan bagian ekonomi. Jadi, mereka ini berempat ditugaskan di Semarang dengan bagian keamanan, cuma ditugaskan dengan profesi yang berbeda-beda. Hanya selang seminggu di Semarang, akhirnya Hugeng dipromosikan untuk menjadi Kibuho 2. Ternyata ba, cepet banget peningkatan mungkin gara-gara keloyalannya kesederhanaannya. Akhirnya beliau diangkat menjadi Kibuho 1. Akhirnya setelah beliau diangkat Kibuh satu, eh ternyata Jepang menyerah kepada Sekutu akibat peristiwa Pearl Harbor di tahun itu. Akhirnya Hugeng dimisahkan Kibukaco divisi perwalian di bawah Soekarno Jojo Negoro dan dipromosikan lagi. Jadi setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan kita, kita ini tidak langsung merdeka guys. Jadi banyak banget di kalikunya. Hmm. Jadi ketika itu sempat uh, setelah proklamasi, Suprapto dan Ayah Hugeng itu mengumpulkan semua orang polisi, termasuk Pak, Pak Hugeng tersebut kan, hmm. Pak Imam Santoso tersebut, dan atasannya yaitu Bapak Sukarno Jujunegoro untuk memberitahu bahwasannya akan ada pemindahan kekuasaan dan Indonesia akan merdeka. Tapi akhirnya di saat itu, di bulan Oktobernya, Geng kena penyakit gagal otak. Dikarenakan beliau e, menjaga tawanan Jepang kan ketika itu dan beliau sakit. Akhirnya beliau dibawa ke rumah sakit. Itu terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Karena adanya pertempuran 5 hari di Semarang, Pak Geng ini merasa gak bisa lagi... Buat terus-terusan di rumah sakit Karena kan bahaya banget ya Lagi perang, beliau sakit di rumah sakit Beliau akhirnya memutuskan kabur dari rumah sakit Padahal ketika itu dokter menyarankan Bapak Hugeng Untuk tetap beristirahat Tapi akhirnya Hugeng tidak mau tahu Dia tetap izin dan pengen banget balik ke Pekalongan karena posisi kan lagi ricuh, tuh kan habis proklamasi ternyata ada banyak pertempuran. Sebenarnya banyak banget sih ada pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan karena Pak Agung ini berposisi di Semarang, maka ketika itu ada namanya Perang 5 Hari di Semarang, dan akhirnya Hugeng memilih untuk kembali ke Pekalongan ketika itu. Selama di Pekalongan ternyata Bapak Hugeng sempat mengunjungi Muhammad Nazir. Seorang kepala anggota kepolisian TNI Angkatan Laut yang pertama kali saat itu. Akhirnya ketika Nazir ini tertarik dengan Hugeng. Akhirnya Pak Hugeng pun ditawari untuk menjadi anggota Angkatan Laut. Dan menawarkan untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut. Akhirnya Pak Hugeng menerima tawaran tersebut. Karena Pak Hugeng ini berpikir bahwasannya udahlah tidak ada lagi tantangan kepolisian karena zaman itu itu kepolisian udah ma udah mapan kan jadi kita jadi yang kita pertahankan ini TNI jadi beliau ini sempat pindah ke TNI angkatan laut atas perintah Bapak M Nazir ketika itu dan beliau langsung berpangkat mayor dan beliau diizinkan untuk tinggal di hotel dan digaji per bulannya 400.000 lalu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Darwis yang saat itu menjabat sebagai komandan panglima TNI angkatan laut di Tegal tugas pertama Pak Hugeng adalah merumuskan landasan dasar untuk kepolisian militer yang pada mulanya ini bernama PMLC singkatan dari penyelidik militer laut khusus jadi walaupun beliau ini masuk angkatan laut tetapi tidak jauh-jauh dari pekerjaan kepolisian kan jadi makanya dulu itu sempat disebut dengan ABRI karena TNI dan polisi sempat masih menyatukan ketika itu dan selama tinggal di hotel ini ternyata ada teman Hugeng yang membujuk untuk Pak Hugeng ini kembali ke polisi <laughs> temennya ini bernama Sukanto Cokrodiatmojo dia ini ketika hugeng di hotel nih dengan mapan gaji besar ada temennya ini untuk membujuk kembali ke kepolisian lagi dan kita jangan lupa ya bahwasanya hugeng ini di lain menjadi tni dan di lain menjadi tni angkatan laut ternyata beliau ini memiliki aktivitas lain identik dengan dirinya yaitu menjadi penyiar radio sama seperti tahun dulu dia beliau beliau ini juga menjadi penyiar radio tapi penyiar radio di Yogyakarta yaitu radionya Ray, Ray, Radio Saija dan Ray, Radio Adinda yang disiarkan oleh Angkatan Laut, Angkatan Darat dan RRI Jogja. Lalu akhirnya kemudian beliau menikah dengan lawan mainnya yang bernama Ibu Mary Hugeng pada 31 Oktober tahun 1946. Jadi setelah proklamasi, setelah merdeka ternyata Bapak Hugeng bertemu dengan jodohnya yaitu Ibu Mary. Dan kita bisa lihat bagaimana profil ibu Mary di Mata Najwa Ketika beliau bertemu dengan ibu Mary di rumahnya Depok ketika itu Akhirnya beliau dianugerahi dengan anak yang bernama Mas Didit Nanti kita akan bahas di part yang keduanya Dan akhirnya setelah menikah, akhirnya Bapak Ugeng ini mengundurkan diri dari Angkatan Laut Indonesia Dan mengejar cita-citanya untuk menjadi perwira polisi Nah disinilah mulai karirnya Bapak Ugeng ini menjadi perwira Karena dulu pernah menjadi sersan Aib tuh hingga beliau demo ke Komakicihara Ciharada Angkatan Laut Jepang yang ke-16, hingga beliau masuk Angkatan Laut jadi mayor, dan akhirnya beliau mengundurkan diri. Dan akhirnya dia mengejar cita-citanya untuk menjadi perwira polisi. Dan di saat itulah Bapak Ugeng menjadi kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kelima pada periode 1968 hingga 1971 setelah. Ia menjabat menjadi Kapolri dan ia melanjutkan karirnya sebagai Menteri Sekretaris Presidium Presiden. Oke kita akan bahas yang part 2 tentang kesederhanaan beliau, kisah-kisah beliau yang harus kita teladani untuk polisi-polisi sekarang. Itu nanti kita akan bahas di part 2. Jangan lupa kemana-mana, subscribe and like, comment channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.